Oke okay guys, sekarang aku udah lumayan deket di sini. Jadi ini gedungnya ya. Bangunannya itu... Itu. Nah, itu temboknya CKS tuh okay, okay. guys <laughs> yes, kita sekarang mau lanjut ke CKS paling nah, dekat Halo halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my channel, Fitri Helen Oke, okay, setelah kalian tahu kan Di video sebelum-sebelumnya Aku ada video momen bersama Para pemenang challenge Di tiktoknya goldstar indotewe Nah, sekarang Berhubung, aku kan udah izin sampai malam Jadinya, biar sekalian Aku langsung mampir ke CKS deh. Nah, kalian belum tahu kan, apa sih CKS CKS itu singkatan dari Chiang Kaisek ya, ini ada Beberapa bangunan yang bersejarah di Taiwan Oke di sini pasti nanti aku bakalan jelasin satu persatu ya semoga banyak sekali eh, pelajaran yang bisa kita ambil 15 menit, nyampe eh, 15, 15 menit 15 menit Lumayan <laughs> ribet gak bawa Ini tongsis soalnya buat Konten Youtube Dari dulu pengen ke sini enggak keturutan alhamdulillah. akhirnya bisa ketemu taman. Yuk, itu yuk. Yuk, itu. Itu ke sana. Nah. Itu kan yang cuma lihat dari foto-foto teman aja. TikTok itu mulai TikTok. Kita mulai TikTok, oi. langsung halo assalamualaikum oke okay guys jadi sekarang posisinya ada di cks yang Sek. di sini kalau hari libur kalau hari libur tuh rame banget banyak yang bikin video-video gitu ya ada yang foto pernikahan ini sekarang kan bukan hari libur Sekarang tuh hari Selasa kan aku terima kasih Ayo Fotoin aku sama ini Di mana Kan posisinya kita juga ngedadak ke sininya, jadi nggak direncanain dulu. Oh. nuju ke sana. <tuk tangan> Dan, <tuk tangan> dekat banget dari tempat aku ya dulu pengen banget kesini pengen kesini tapi nggak jadi terus sekarang Ya. Samsung. Kalau hmm. di ruas ini mah gelap guys. Udah. Kita mau berfoto Gimana kayaknya ini di sana kalian? Sudah terlalu jelas ini. Iya apa, apa Sampai baterai aku habis. <laughs> coba yuk taksi pada kosong tuh yuk, Lui yuk, kita ke Taipei aja. Eh iya di sana sambil sana berarti sambil jalan. Alhamdulillah untuk penyerahan Nadia, sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya itu nggak terlalu susah.